Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Belum lama ini aplikasi YouTube telah menambahkan fitur baru di dalamnya, yaitu meremix video. Dengan hadirnya fitur remix video ini, kita bisa menggunakan video orang lain dan diupload ulang di channel kita. Kalau misalnya kalian punya channel, di sini ada tiga pilihan, yaitu remix audio, potong video, dan juga layar hijau. Sekarang kita ulas satu persatu ya kalau untuk menggunakan audio di sini modelnya sama seperti tiktok kita bisa menggunakan suara punya orang lain dengan video punya kita sendiri dan untuk potong video kita bisa menggunakan potongan video orang lain dan menyambungkannya dengan video punya kita sendiri seperti ini contohnya pilih lanjut setelah itu kita hubungkan dengan video punya kita sendiri tinggal kita rekam saja lalu kita merekam video kita sendiri dengan menambahkan komentar untuk video orang lain Pilih berikutnya, dan setelah itu untuk video bisa diupload ke YouTube ke channel kita, kalau misalnya kalian punya channel. Dan ini bisa dimonetisasi ya, kalau misalnya kalian sudah terdaftar di program partner YouTube. Kemudian remake yang nomor 3, yang paling saya sukai adalah layar hijau. Nah ini dia teman-teman, di sini kita bisa memasukkan gambar kita sendiri ke video orang lain. Seperti contoh kita pilih layar hijau. Kemudian pilih durasi video, pilih lanjut. Nah di sini bisa kita tambahkan untuk e, gambar kita. Seperti ini, ukurannya bisa diatur ya. Oke, seperti ini, mantap. Kemudian videonya kita jalankan. Dan kita ikut mengomentari video yang sedang berjalan ini. Oke, mantap sekali. Dan ini bisa dilakukan hampir di semua video YouTube. Jika sudah, kita tekan stop. Lalu centang berikutnya untuk video bisa diupload, oke mantap sekali tetapi untuk remix lengkap ini baru bisa di iPhone ya untuk Android baru ada gunakan audio dan juga potong video sementara untuk layar hijau seperti di iPhone tadi belum ada kemudian jika kalian ingin meremix video yang durasi panjang maka caranya juga sama tinggal kita klik video yang akan diremix kemudian setelah videonya diputar tinggal kita pilih saja remix dan di sini untuk pilihannya sama seperti tadi ya. Oke, itu dia teman-teman untuk fitur baru YouTube yang selama ini kita tunggu. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.